Malaysia. Nah ini daripada teman saya yaitu Fikri guys ya Kebetulan ini requestan teman-teman sekalian di Instagram Jom kita tengok videonya guys Saya sudah penasaran apakah ya yang istilahnya di vlognya Fikri kali ini Itu memang betul-betul menampakkan bahwasannya ini di Eropa bukan di Malaysia gitu kan Jom kita tengok videonya let's go Oke. Okay. Nah tapi kalau banjir tutup kan, bawah ini ada tempat air. Tapi oh, kalau ah. banjir, ini pun jadi tempat dalon air. Oh, jadi ini guys, ya, fungsinya itu dia ada dua fungsi. Ada fungsi. Jarang orang masuk ini Kalau Satu. kalau sajam, orang tak masuk. Hmm. Jadi, ini ini sama band. Anton ya guys ya. dia ya, 13 kilo. Ya, 13 kilo. Dia, dia ini dia apa? Dia ada sekeluar dekat Bukit itu. Uh, Times Square. Ha, oh, dari, dari, kan, dari dari Seremban ah. tu kan, dari Melaka kan. Masuk dia boleh keluar dekat tepi sub Times Square. Ah. Okey, 13 kilo ya. Eh. Gese lumayan panjang ya. Dia, ah. dia ada camera tau. Kalau kalau banjir, kamu nampak lah air masuk. Hmm. Nah, kalau air-air banjir kan, jadi dia, dia dia guna fungsi sebagai apa? bagi laluan air kan Aha. tapi yang tingkat bawah memang air full full Dan air ya tapi selama ini uh, okay. Aa, dia banyak kurang lah kan tapi kadang-kadang kalau -kadang terlampau tu tu ya, banjir memang. juga Aha, banjir dia, dia nanti dia ada tasik ada tiga tasik tu jadi dia pump air pergi sana Aa. tapi kalau tasik tu tak boleh menampung Aa. jadi tak banjir dalam air tapi dia banyak banyak bantu dah. Ya, bantu ya. Betul lah. Ini pertama kali dia buat di dunia. Lepas tu teknologi ini dulu Arab Saudi minta buat di sana. Hmm. Ini sudah 15 tahun. 15 oh, 15 tahun. Sudah lama ya, banget berarti ya. Pembangunan ya, banyak dong Ya. Oh, ya. Oh, okay. Thanks, tengok KLCC. Ya, ya itu Kamu tengok TRX. Eh. GSC itu idea Datuk Matil. Datuk Matil dia pandang jauh. Benar, dia, benar, nak, benar. dia tak. Dia tak khuati dia kena demam macam ni. Dia mau macam ni sampai benar, benar, benar. dia kata bangunan tu sampai bila-bila akan jadi ikon. Benar benar. Kita betullah situ dia komen apa, kementerian apa dia. Sini ah. dia panggil kementerian. Hmm. Satu Benar guys, kan? kayak Eropah ke, guys ya bangunan-bangunannya. Ya ya ya ya ya. Wow. Dangunan, versi-versi bangunannya itu loh, guys ya kalau kita lihat itu ya hampir mirip dengan Eropa gitu guys ya untuk desainnya kayak apa alien gedung alien Oh iya bener-bener mana Pak itu yang itu, itu jembatan Oke okay. satu image punya ya oh, itu dia, itu mana nah, yang ya ada. mana ya mana banyak, Oh tiang itu Oh nah, yang ya dua itu Terjaya ini, oh. ini tasik buatan tau? Dia ada tasik buatan. Jadi nanti yang menghubungkan 16-16 ini ada beberapa uh, okay. pejambatan. lain design Oh, Lain macam ya, Putrajaya okay. ini. Oke. Kayak kayak dunia lain gitu ya, kayak bukan di Malaysia, ya. Malaysia itu gitu itu. kan? Yang awalnya istilahnya kita di KL gitu kan, dengan bangunan-bangunan nah, modern. Ya. Nah, di sini guys, canggih nah, betul. Di Kayak di masa depan gitu ya. tapi ini isinya betul kementerian semua ya? Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau orang nak berurusan dengan kerajaan senang datang sini saja. Oh, begitu. Hmm, oh, ini ini modern sikit nih. Modern kementerian tenaga perbaharajaan. Woi, full buat kaca ya, guys ya. Kan. ya Harapi ok ini minyak sawit dari ini mesti uh, apa ini? ok semua bangunan lain-lain Wow cantik hmm. ni guys ini ini badan kehakiman Malaysia ini Oh badan kehakiman oh. saya kira masjid nah, tadi ini. Ya. ada kadang, kadang ada ada aktiviti sini, ada pesta apa. Oh, oh, okay. nah, oh, oh, istana Kahima. lagi renovasi tuh oh, ya. yeah. Makanya saya Buat tadi bilang masjid, ya. masjid juga. Supaya ingat ini apa? Ingat akhirat. <laughs> <laughs> bener-bener si hukuman enggak, enggak, ini. Ya, ya, ya ini juga. pernah di ya. apa di sini eh uh shooting film perlu selalu ya film Jufana oh, jabatan tanah dan oh. ini dan jadi yang petan... yang duduk di sini nih orang yang uh, punya jabatan jabatan ya teman-teman sekalian kalau di sini Pertanian. jabatan tuh kayak pangkat gitu ya, jadis, juga Putra Jayani, ya. Yeah. <laughs> Ratu -ratu, kan? Iya, ya. Iya, benar-benar. benar. benar, benar, benar. Di Malaysia kita guys tertata banget. Benda lagi, pas tadi ini Bila panda udah, dia sudah plan betul dia mau macam dia mau hijau, dia mau tasik, ah, dia mau semua. Oh, macam oke, detail-detail. dia sangat detail. Oh, ini betul, juga, ya, motor juga. Oh, Oh, Masa dia oh. buat gitu orang macam komplain ah mau oh, bazar lah berlain, tapi uh. Tapi, uh. apa kemana tapi apa jadi ada investment gitu selalu ada sih kayak yeah. gitu orang orang yang pro kontra tapi kalau udah jadi mereka juga menikmati manik -manik. <tid> gitu <tid> <tid> benar dulu, buat SCC. dulu masa ke Sisi tengah buat ya eh. uh. satu bangunan dibuat oleh Jepang Jepang kan uh. eh. satu lagi Korea Korea tuh Hyundai yang buat uh. jadi masa dia naik tuh kita orang KL hanya di tengok, oh mana dulu mana dulu nampak di mana di mana di Kita di tengok oh dilawan di ini ini mana di mau siap, mana mau siap, macam mana di mana di mana di mana di mana di mana di mana di mana di mana ya. mana di mana di mana di mana di mana di Jepang di mana di mantap sih di disini tuh kayak gimana ya guys ya penampilannya tuh kayak enak banget gitu hijau banyak taman-taman oke oh, okay. ini tasik ya bukan ini ya saya kira itu Ais. tadi ada lautnya gitu ada di depan Terada tasik Putrajaya oke okay. malam, malam bagus banget sih iya sih kalau malam itu bagus banget asli Wow keren banget Oh ini yang tadi nih jembatan yang tadi ya Oh serius hujanan Wow Sana, ada, oh, lagi, oh, ada Liga, masjid. masjid besi. Nah. Wow. Keren, guys. Nah, kita, yang satu lagi ini pejabat perdana menteri oh pejabat perdana menteri saya kira masjid ya guys ya kayak ini apa masjid di rusia itu ada... ah. wow ini ini asli guys ini bukan kayak di malaysia tapi ini kayak di luar negeri gitu kayak turki rusia dan tempat-tempat lain yang cantik gitu guys ya Wow, keren banget! Ya, ya. yang ada jalan gede gini ya, ya, ya. asli keren ya, banget. Keren lagi, ya. gila asli. Lagi, ya. wow. Ini kalau ada iring-iringan kalau, eh, kalau apa uh, presiden dari luas ah. tadi dia di tangga itu. Oh, oke oke oke. Oh itu senternya. Nah, harus nih, bikin foto-foto di sini cantik banget guys kan wow. oh ini masjidnya. Oke. Okay. wow uh, cantik betul guys. Asli cantik betul. Oh banyak bunga-bunga juga Terus ya guys ya. Sekali kali kan ada satu festival. Saya lupa apa nama. Aha. Ini sepanjang jalan yang tutup. Sini semua orang berniaga, makan Oh, jalan sampai tutup. Sini sampai hujung sana tu. Kita nampak. Kita tadi tadi ah. sini kan. Ha. Ah. Okay. Semua pesta. tapi ini jalannya enggak perlu tutup. Saya macam, sudah macam-macam oh. ada. Bukalah apa semua orang berniaga semua. Okey. Ini jalan tutup kan. Hm. Pastinya di tepi-tepi sana. So jalan kaki sini. Oh oke okay, oke, okay. alright. Tapi kalau tak, tak tutup pun lumayan cukup ya. Ya? Di tengah-tengah sudah disediakan. Biar biar buat ini 1 dong. juta orang. Ah. Uh. Uh. Tapi hidup di ICC kan? Satu juta orang. Bapak tahu tiap tahun dia ada buat satu event opini pin. Ah opini pin. Ya? Opini okay. pin ada buat function sana kan? Ah. Itu parking kereta mau pergi sana 5 km. Oh <laughs> my <laughs> god. Ya, <laughs> bukan dari Indonesia, bukan dari Malaysia saja berarti. Iya. UIPP yang buat satu event besar besar ya dekat ya. itu PIGC. Nah ini tiap-tiap tahun dia ada buat dulu. Oh. Ya, penipin, udah udah Indonesia gede Saya juga dah datang kali guys. <laughs> oh, cantik tuh guys. guys. Wow, memang keren banget, asli keren banget ini. Wow, <SILENCIO> <beneran> <SILENCIO> dia dia lebih tertata gitu ya guys gitu ya tertata banget gitu eh jalannya berapa meter tamannya berapa meter gitu guys ya Wow asli keren banget ini. Tuh, kayak di Eropa Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys Ternyata memang betul ya Penampakan di Putrajaya ini sama Hampir sama ya Bangunan-bangunannya itu seperti di London Ataupun di Eropa seperti itu guys ya Dan kalau orang lihat ke situ itu bakalan beda lagi ya kan pasti setiap orang itu beda-beda responnya beda-beda istilahnya reaksinya seperti itu dan ketika orang biasa di Kuala Lumpur udah megah mewah gitu kan tapi ketika di Putrajaya dia bakalan ada wow kok beda banget ini ini ini ini, ini, ini macam masa depan seperti itu guys ya wow memang keren banget oke okay, guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di-like share komen dan subscribe-nya. Saya mohon undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.